Bismillahirrahmanirrahim, Kakak-kakak dan abang-abang Apa kabar hari ini? Kita awali ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, hari ini kita akan belajar matematika Hmm, masih ingat pelajaran minggu lalu? Minggu lalu kita belajar tentang perkalian Perkalian bilangan dengan angka nol, Dengan angka 1 Dan dengan angka 2 Masih ingat semuanya? mudah-mudahan masih ingat ya karena hari ini kita akan melanjutkan pelajaran itu kita akan belajar tentang tabel perkalian. Nah, bagaimana sih Bu tabel perkalian itu? Nah tabel perkalian itu gambarnya anak-anak ada pada kertas latihan kalian. Nah coba simak ya gambar yang ibu tampilkan di sini. Di sini ada gambar. Nah kotak seperti ini anak-anak. Di sini banyak sekali angka-angkanya ya. Ada angka 0 sampai 10. Kemudian ada angka 0 juga sampai 10 di sebelah kiri ini dan diisi oleh angka-angka yang banyak. Dan juga ada gambar-gambar. Nah, gambar-gambar ini menutupi angka-angka di sini anak-anak. Nah, coba simak dulu ya pengulasan dari ibu Fiki. Nah, pada gambar ini Lihat Nah bagian yang berwarna merah ini anak-anak Bagian ini Bagian atas ini Ini disebut bagian kolom Nah Lihat bagian yang ini Bagian yang ini anak-anak Yang berwarna merah ini Yang ke 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ini dinamakan Baris Nah Ingat ya, bagian yang atas 0 10 ini kolom anak-anak. Kemudian bagian yang samping sini 0 10 ini bagiannya baris. Kemudian lihat lagi pada tabel ini ada tanda silang. Nah, tanda silang ini adalah tanda kali anak-anak. Makanya tabel ini disebut tabel perkalian yaitu perkalian angka 0 sampai 10. Nah, Nah, bagaimana dengan gambar-gambar yang ada di sini? Ada bola, ada pensil, ada topi, buku, dan lainnya. Di sini adalah sebenarnya, di sini ada angka hasil dari perkalian pada bilangan-bilangan ini. Nah, ada caranya untuk mengerjakan supaya kita tahu bola ini menutupi angka berapa ya, topi ini menutupi angka berapa ya. Kita simak video penjelasannya. Ini di sini ada tabel perkalian. Ini kemudian ada kolom dan ada ya baris. Ada peraturannya, aturan pengisian. Yang pertama, tentukan kotak mana yang akan diisi. Dua, lihat kotak tersebut pada kolom berapa. Tiga, kemudian beri tanda kali. Yang keempat, lihat kotak tersebut ada pada baris ke berapa. Yang kelima, hitung hasilnya. Kita langsung masuk ke contoh ya, supaya lebih jelas. Nah yang akan kita kerjakan ini bilangan yang tertutup bola iya, ada gambar bola di sini nah, kira-kira bilangan tertutup bola ini ada angka berapa ya nah, ingat aturan pengisiannya tentukan kotak mana yang akan diisi ya. kita akan mengisi kotak bola yang kedua, lihat kotak tersebut pada kolom berapa nah, lihat, berarti dari bola ini kita tarik ke arah kolom Nih ya, yang satu garis lurus berarti dia ada pada angka 1 Kita tuliskan di sini Nah, selanjutnya Aturan selanjutnya Kemudian beri tanda kali Ya, kita letakkan di sini Nah, aturan yang selanjutnya Lihat kotak tersebut ada pada baris keberapa Nah, kotak bola ini ada pada garis keberapa Berarti kita tunjukkan ke arah baris Sini, ya, berarti dia ke angka berapa anak-anak? Ke angka 7 Kita tuliskan di sini 7 Nah, perhatikan coba satu dikali 7 Ingat Perkalian dengan angka satu Maka hasilnya adalah Bilangan itu sendiri Berarti satu dikali 7 Sama dengan 7 Baik Sampai di sini Berarti hasil perkalian satu kali 7 Sama dengan 7 Nah Berarti Bilangan yang tertutup bola itu Adalah Angka 7 Bagaimana anak-anak? Sangat mudah kan? Nah kita bisa mengerjakan e, gambar yang lainnya. Simak lagi ya, dengan teliti. Ingat, ada kolom dan juga ada baris. Lihat juga aturannya. Nah, kita akan mengerjakan bilangan yang tertutup buku. Bilangan tertutup buku ini gambar bukunya, ini kolom bukunya ingat yang pertama, lihat kotak tersebut pada kolom berapa dari buku ini tarik ke arah kolom lihat ya, berarti dia ke kolom berapa nih? Tiga ya, kita tuliskan di sini tiga. kemudian tuliskan tanda kali di sini selanjutnya, lihat kotak tersebut ada pada baris ke berapa? baris ke 8 nih, sama dengan ingat, perkalian itu adalah penjumlahan berulang karena anak-anak 3 dikali 8 sama dengan 8 ditambah 8 ditambah 8 jumlahkan ya, 8 ditambah 8 16. 16 ditambah 8 sama dengan 24 berarti bilangan yang tertutup buku adalah 24 nah, di contoh yang kedua ini bagaimana anak-anak? semakin mudah kan untuk dipahami ke slide selanjutnya ya Selanjutnya kita akan bilangan yang tertutup pensil ya anak-anak. Maaf ya di sini tertutup pensil. Kita lihat bilangan yang tertutup pensil, kita arahkan ke arah kolom. Dari pensil dari gambar pensil ini ke arah kolom itu menuju angka 2. Kita, kita tuliskan 2. Kemudian kita tuliskan tanda kali. Nah, selanjutnya dari pensil ini arahkan ke baris. Iya ke baris 4. Berarti 2 dikali 4. Sama dengan Ingat penyuman berulangnya berarti 4 ditambah 4 sama dengan 8 Benar sekali Berarti tertutup pensil adalah 8 Sudah contoh yang ketiga ini anak-anak Bagaimana? Semakin mudah? Mudah sekali ibu jelaskan di sini ya Berarti 4 dikali dua itu sama dengan 8 Kemudian Lihat ini satu dikali 0 sama dengan 0 2 dikali 1 sama dengan 2 Nah anak-anak ini adalah tabel perkalian Nah demikian ya penjelasan tentang gambar-gambar yang ada di sini Kalian bisa mencari bilangannya tertutup pada gambar yang lain Topi, ada rok merah, ada mawar, ada sepatu, baju dan juga buah Nah kalian bisa mengisikannya di lembar kerja yang sudah kalian pegang Nah lihat selanjutnya ada tabel perkalian dan juga ini melengkapi perkalian pada tabel yang ini Ini anak-anak di sini ada tabel yang berisikan jawabannya itu 16 Tapi kita disuruh melengkapinya dua dikali berapa ya hasilnya 16 Nah, inilah gunanya tabel perkalian anak-anak. Kita bisa menggunakan tabel perkalian ini. Lihat. Di sini kan hasil 2 dikali berapa hasilnya 16? Di sini coba kita arahkan ke bagian baris. Ya, berarti dua dikali 8 kan. Nah, isikan di sini. 8. Selanjutnya, lihat pada tabel perkalian disini kan menunjukkan hasil lingkari angka 16 nya kemudian kita cari pasangannya disini sudah tertera angka 4 kita lingkari lagi e, angka 16 nya ini lihat kan, coba kita pasangkan disini 16 ini, kita arahkan ke kolom itu menuju ke 4 berarti 4 4 dikali 4 sama dengan 16, maka disini diisikan bilangan 4 Selanjutnya Perhatikan angka 16 yang kita lingkar ini Perkalian berapa ya Yang menunjukkan Hasil dari 16 Yaitu Kolomnya itu menunjukkan ke 8 Nah 8 Dan 2 Berarti kita isikan anak-anak di sini 8 2 Berarti 8 dikali 2 Sama dengan 16 Kemudian ke sini. 16 dikali berapa yang hasilnya 16? Ya, 16 dikali 1 hasilnya 16. Yang di sini tuh menunjukkan hasil ya anak-anak. Bagian -anak. selanjutnya ada tabel perkalian dan ada tabel yang harus kita lengkapi. Ingat, angka 28 ini adalah hasil. Kita disuruh mencari Bentuk perkaliannya, perkalian berapa ya yang hasilnya 28 Nah coba pada tabel perkalian ini kita perhatikan. Angka 20 bilangan 28 di sini yang mana saja ya? Kita lingkar ya. Iya, yang pertama, uh, ini di sini ada 28. Kemudian, nah... Di sini pada perkalian 4 dan pada perkalian 7 ya nah, karena ini dia pada perkalian 7 itu menunjukkan hasil 28 berarti 7 dikali berapa yang hasilnya 28 7 dikali 4 di 7 dikali 4 nah selanjutnya lihat yang kita lingkar di sini ini aku Bilangan 28 Nah kita cari Ini kan hasilnya Perkalian berapa itu Arahkan ke Kolom dulu Oh iya disini 4 Ya kan T dikali 7 Kita tuliskan disini 4 dikali 7 Nah bagaimana dengan Kolom yang ini yang masih kosong Nah kita bisa isikan dengan Satu dikali 28 Satu dikali 28 Hasilnya adalah 28 Nah anak kasih Jadi inilah guna tabel perkalian Kita bisa menggunakannya untuk melengkapi perkalian-perkalian yang ditanyakan Nah demikian anak-anak, semoga penjelasan ini bisa dimengerti ya Nanti jika ada yang kurang paham bisa tanyakan ke Ibu Vicky Semangat belajar, semangat belajar secara daring